Oke, saya lanjutkan dan di sini langsung saya simpan. Dan sekarang saya mau membahas uh, strip tak. Strip. semacam itu dan sekarang di sini saya langsung memberikan uh, semacam ini dan saya hapus beberapa lalu saya simpan dan sekarang saya pergi ke sini lalu uh, saya mengambil file yang baru dan jika saya memberikan ini, kirimkan data uh, ke strip. Tak uh, mungkin kurang S di sini. Saya kasih S okay. strip. Oke, di sini strip. Dan akan dihilangkan semua kode yang berisi HTML. Dan dia akan dituliskan, strip tag, dia akan menghilangkan kode ini. Umpamanya saya menulis kode ini, dan nama saya mungkin. Dan saya berikan tanda penutup lagi, atau mungkin tanda ini, dan Oke mungkin semacam ini Dan tanda ini Jika saya kirimkan data dengan menggunakan strip tag Maka dia akan dituliskan semacam ini saja Dan yang berada di dalam sini akan uh, hilang Membapaknya semacam ini Saya menuliskan banyak kata-kata di dalam Saya coba lagi dengan di sini Dan dia akan langsung dihilangkan semacam ini oke dan jika saya menuliskan semacam ini strip tag juga berfungsi hampir mirip dengan trim tadi dia langsung memberikan spasi yang hanya cuma satu dan kita bisa menggabungkan dari beberapa kode ini dan di sini saya pertama memberikan strip tag, lalu di sini saya memberikan trim (tanda kurung lagi, trim), dan di sini tanda kurung saya memberikan HTML entities. Semacam itu, dan di sini ada penambahan satu, dua. Satu, dua tanda kurung, dan di sini saya menambahkan dua tanda kurung penutup. Dan saya simpan, dan jika saya lihat di sini reload, maka saya sudah mempunyai security yang lumayan bagus di sini, dan saya tidak akan menemukan tulisan-tulisan yang lain. Oke, semacam itu, dan kita bisa memberikan. Beberapa uh, Fungsi Lainnya untuk security Kita bisa memberikan Replace pada Karakter-karakter yang kita Tidak inginkan Dan kita bisa membuat banyak hal Dengan PHP Dan untuk selanjutnya Kita akan bahas di Tutorial yang akan datang Sampai jumpa lagi Salam